Close till I get up. time I miss belly on our side. I don't wanna waste what's left. Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Uci Di video kali ini berbeda ya guys Karena aku bakal ngebahas atau ngasih tips ke kalian Supaya kalian itu bagi para youtuber pemula yang pengen banget dapetin 1000 subscriber Atau ingin banget memenuhi syarat dari youtube Nah di sini aku bakal ngasih tahu, ngasih bocoran bagaimana caranya supaya kalian itu mudah untuk mendapatkan 1000 subscriber. saya kalian udah mencapai 1000 subscriber, aku sarankan kalian stop menggunakan gunakan cara ini. Jadi, kalian kalau misalnya udah mencapai 1000 subscriber, kalian stop aja. Nanti kalau misalnya kalian itu udah mencapai 1000 subscriber, uh, apalagi konten kalian itu bagus, nanti bakal naik dengan sendirinya tanpa kalian menggunakan cara ini lagi. Kalau kalian nih misalnya kalian uh, udah 1000 subscriber tapi masih pakai ini jangan ya guys karena kalau misalnya kalian itu uh, memakai aplikasi uh, memakai cara ini supal ini nanti video kalian gak ada yang nonton karena Emang ini tuh real orang, cuman mereka nggak memperhatikan video kalian Jadi seakan-akan percuma gitu loh, kalau misalnya kalian punya subscriber banyak Tapi viewersnya sedikit ya kan Nah jadi kalau misalnya kita itu untuk mendapatkan penghasilan dari Youtube Bukan karena dari subscribernya Melainkan dari viewersnya Jadi uh, intinya nih gitu kan konten kalian itu harus menarik Apalagi buat uh, Youtuber pemula kayak kalian dan kayak aku juga Nah itu uh, bener benar pelajaran yang baik banget So kalau misalnya kalian pengen cepet-cepet gitu kan Dapat 1000 subscriber gunain cara ini hanya untuk mencapai persyaratan YouTube aja. Tapi kalau misalnya untuk menaikkan atau memperbanyak subscriber sebaiknya jangan digunain, karena kalau misalnya kelamaan itu bakal kedeteksi sama YouTubenya sendiri. Ya. Nanti kalau misalnya kedeteksi subscriber kalian tuh bakal turun dengan sendirinya dan itu emang pengalaman aku karena pas waktu udah 1000 subscriber sekitar 1200 dan itu tuh uh, ternyata terdeteksi oleh YouTube tiba-tiba aja gitu kan uh, sekitar 5 subscriber, 6 subscriber tuh jadi tiba-tiba hilang. nggak usah terlalu banyak cincang cingcong gitu kan ya. Langsung aja ke tutorialnya. Oke, okay, aku tunjukin ya ini apa subscriber aku sebelum aku menggunakan Supal ya, guys. Diingat 4031 subscriber ya. Nanti kalau misalnya udah selesai aku uh, Supal, nanti kita cek lagi berapa jumlah total dari apa namanya? dari hasil Supal itu. Oke. Okay. Kita share lagi. Oke. Okay. Okay, kita mulai aja tutorialnya ya, Guys. Kalian klik aja di sini Supal. Nah. Supals ya. Karena aku udah pernah masuk ke website ini, jadi aku uh, tinggal klik aja karena udah muncul di sini. Klik aja langsung. Nah, nanti kalian bakal ketemu di halaman seperti ini, halaman home-nya itu. Jadi nanti kalau misalnya bagi kalian yang apa namanya baru aja pengen ikut atau bergabung di website ini kalian tinggal klik aja try it now nah di sini kalian jangan lupa kalian paste dulu aja atau copy dulu url channel youtube kalian nah, nanti itu channel youtube kalian jadi id di uh, website ini karena aku udah pernah masuk di sini jadi aku tinggal klik aja ya berarti punyaku itu yang paling atas klik jangan lupa di copy paste dulu yang di channel YouTube kalian terus langsung aja kita klik let me in, let me in now kita klik nanti bakal muncul seperti ini nah nanti itu uh, bakal disuruh masukin password jadi kalian masukin aja password channel YouTube kalian harus pas ya jangan sampai salah kalau misalnya udah selesai kalian tinggal langsung aja login klik login nanti bakal muncul kayak gini nah karena aku ini nggak pernah gunain ya karena udah lebih dari 1000 subscriber jadi aku tuh udah nggak pernah pakai ini lagi Nah sekarang buat kalian aku bakal coba lagi karena aku takutnya kalau misalnya udah lebih dari 1000 subscriber ditakutkan itu nanti YouTube bakal mendeteksi atau e, ketahuan gitu loh kalau kita itu pakai apa namanya pakai website ini Untuk nambah subscriber Nah aku peringatkan buat kalian Kalau misalnya kalian mau pakai yang ini ya Kalian harus uh, Minimal Pakainya itu eh Minimal untuk subscribernya Itu 1000 subscriber aja nggak usah lebih Kalau misalnya kalian buat nambah subscriber Mending kalian jangan pakai lagi nanti kalau misalnya udah 1000 subscriber dan channel YouTube kalian tuh bagus nanti bakal nambah sendiri kayak gitu Oke okay, kita langsung aktifin aja ya guys kita langsung aktifin aktifin aja langsung yang free itu kalau yang lain abaikan aja itu yang bayar di sini aku bakal ngejelasin yang enggak bayar nah di sini uh, kalian bakal uh, ketemu sama channel youtube orang lain nah di sini itu perintahnya kita harus like dan subscribe channel youtube orang lain kalau misalnya udah uh, like dan subscribe nanti kalian kembali lagi aku contohin ya guys kayak gini misalnya kita klik aja yang like and subscribe like and subscribe nanti diarahkan ke youtube ke youtube ya ini yang kayak gini ya nanti kalian kasih aja like terus di subscribe udah langsung kalian back nanti kembali lagi ke website yang tadi back kita tunggu sampai konfirmasinya ini warna hijau kayak gini. Terus kalian klik aja. Kalian perhatiin yang di atas itu. Video streamingnya itu total dari video yang harus kita like dan kita subscribe ya guys. Kalau misalnya udah selesai kita like sama subscribe sebanyak 20 channel orang. Nanti kita tinggal nunggu channel youtube kita itu terisi. Nah di sini kita langsung klik aja. Oke okay, kayak gini. Ini udah di subscribe ya channel youtube orang. Kita tunggu aja. Nunggu verifikasinya menunggu verifikasi, kalau kita itu udah like sama subscribe channel youtube orang lain, aduh sorry ini apa namanya, gangguan nah ini udah, berarti kan yang video remingnya itu tinggal 19 video ya guys jadi kalian harus selesaiin aja, aku cepetin aja untuk yang like dan subscribe nanti aku bakal tunjukin perbedaan uh, channel youtube aku nah di sini itu aku bakal nunjukin channel youtube aku yang real, kita lihat aja perbedaannya, nambah atau enggak dan aku saranin buat kalian kalau misalnya kalian itu pengen pakai cara ini sebaiknya hanya sampai 1000 subscriber aja ya digunain untuk mendapatkan syarat untuk monetisasi aja Kalau lebih dari itu aku saranin jangan karena berbahaya buat channel YouTube kalian aku aja tuh aku cuman pakai 1000 subscriber aja habis itu aku nggak pernah pakai karena kalau udah 1000 subscriber terus channel youtube-nya juga bagus apa namanya lagi konten kalian tuh bagus nanti subscribe-nya bakal nambah sendiri kayak gitu Oke aku cepetin aja ya untuk like dan subscribe-nya Oke, okay guys. Sekarang aku udah selesai. Supalsnya jadi udah nggak bisa lagi ya. Kita lakukan apa namanya, supal lagi karena nanti kita bisa mengulang sekitar 12 jam lagi. Nah, itu bisa kita ulangi lagi. Oh iya, yeah, satu lagi, kalau misalnya kalian udah pakai cara ini, kalian kalau apa namanya yang channel-channel orang yang kita subscribe tadi itu jangan di unsubscribe nanti kalian bisa di oleh website ini nanti kalian udah nggak bisa lagi masuk ke channel eh nggak bisa masuk lagi ke website ini jadi diingat-ingat ya guys jangan sampai kalian unsubscribe di channel orang yang udah kalian subscribe tadi nanti kalian nggak bisa masuk lagi ke website ini terus kalian juga udah nggak bisa lagi untuk uh, mendapatkan subscriber gratis terus juga nanti efeknya itu kalian Bakal dibanned oleh YouTube juga. Nanti kalian bakal ketahuan kalau misalnya kalian tuh menggunakan website ini untuk menambah subscriber. Oke guys, sekarang saatnya kita ngecek, ngecek apakah subscriber kita itu udah masuk. Sekarang tadi kan kita udah ngelakuin supal tuh. Sekarang kita cek berapa jumlah uh, subscriber yang udah masuk. Dan ya, lihatlah jumlah subscribernya tuh nambah jadi 40 4045 tadi 4031 guys sekarang udah masuk tuh 4045 nah gimana kalian tertarik untuk menggunakan website itu ini tuh bener benar real ya yang apa yang follow atau yang subscribe kalian itu bener benar orang dan ini tuh gak bohong aku juga pakai ini tapi ingat pesan aku yang tadi ya guys oke okay, semoga bermanfaat itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian youtuber-youtuber pemula, semoga cepet-cepet di adsense gitu kan di monetize, terus juga dapat adsense, terus juga gajahnya youtube, semangat kita saling berbagi dan saling support ya guys bye-bye